Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Tentunya kita ke kabar pertama ada kabar spesial dari Bang Basuki Surojo para sahabat. Ya ini luar biasa Tentunya Bang Basuki mengucapkan kembali tentunya untuk Lesti dan Rizky Bilar diunggah satu jam yang lalu para sahabat, ya di akun Instagram pribadinya Tentunya lamaran termewah abad ini luar biasa para sahabat, ya Memang lamaran Leslie dan Rizky Bilar tentunya seperti acara resepsi pernikahan Lamaran nanti begini apalagi tentunya akad pernikahan nanti persampainya pasti sangat lebih mewah Para sobatnya, doakan yang terbaik saja Mudah-mudahan Leslie dan Rizky Bilar selalu diberikan kebahagiaan Dalam musingan tersebut tentunya Bang Basuki Terojo menuliskan sebuah kalimat caption Di situ dituliskan yang sekali lagi buat kakak Rizky Bilar dan dedek Lesti kejora Semoga lancar sampai hari H Semangat dan kopat selalu Lest La Lovers Makasih supportnya selalu luar biasa persahabat ya Tentunya Bang Basuki selalu mencantumkan nama Lest La Lovers Yang selama ini tentunya mendukung, mensupport sahabatnya Buat hubungan Lesti dan Rizky Bilar dalam musingan tersebut, ini banyak sekali komentar dan tanggapan dari para fans Salah satu komentar dari akun Instagram Lesti Bilar Galeri underscore mengatakan Kau bas makasih udah selalu support Leslar Sayang sama kakak Dede dan Lesla Lovers Menjadi salah satu saksi pertama yang mengikuti perjalanan cinta Leslar Sehat-sehat ya kok Luar biasa persahabatnya Dukungan support dari para fans Tentunya selalu... Kompak dan selalu solid untuk mendoakan yang terbaik untuk hubungan Lesti dan Rizky Bilar. Dan selanjutnya, para sahabat, kita lihat juga ada sebuah unggahan. Tentunya ini adalah souvenir di acara lamaran Lesti Bilar. Luar biasa, para sahabat, ya. Ada sesuatu undangan yang unboxing souvenir lamaran Lesti. Luar biasa, isinya, persahabat ya. Tentunya mewah dan the best banget. Luar biasa. Ini adalah... Lamaran termewah di abad ini, persahabat ya doakan yang terbaik. Mudah-mudahan Lesti dan Rizky bila selalu diberikan kebahagiaan. Berikutnya persahabat ada unggahan terbaru dari akun Instagramnya si cantik Dedek Lesti Kejora di akun Instagramnya Lesti mengunggah sebuah postingan foto dirinya bersama pasukan. Bridgemate para sahabat ya luar biasa tentunya wanita-wanita cantik yang selalu mensupport dari belakang untuk Lesti para sahabat ya luar biasa teman-teman dekatnya Dede LSD akhirnya kompak mendukung buat acara lamaran kemarin para sahabat ya dalam postingan tersebut juga Dede Lesti menuliskan sebuah kalimat caption disitu tertuliskan terima kasih sahabat sahabatku tersayang kurang si pahaju Denira Wiraguna, Kiki Saputri Hao, sehat semua, sayang-sayang, keluar -sayang, biasa, bersahabat ya. Tentunya kita doakan saja, mudah-mudahan tentunya Lesti dan Rizky Bila dilancarkan sampai hari-hari Yaitu akad Resesi pernikahan. Dalam postingan Dedek Lesti, banyak sekali pujian bersahabat ya yang tentunya diberikan dari banyak orang, salah satunya ada Teh Fitri Karlina juga, tentunya. Memberikan support, para sahabat ya. Disitu dikatakan dalam kolom komentar, "Masya Allah, selama sayangku dari Lesti Kejora terharu dan happy bisa ikuti perjalanan cinta Dede Lesti luar biasa." Bersama ya mudah-mudahan Lesti Kejora banyak yang selalu sayang, tentunya dari semua banyak orang. Amin ya robbal alamin Selanjutnya, komentar lain dari akun virus di disitu mengatakan. Masya Allah, Alhamdulillah Tinggal selangkah lagi guys Tetap kuatkan di doa ya Luar biasa bar ya, kita ingatkan Kita harus doakan saja yang terbaik Mudah-mudahan dilancarkan Acara semuanya bar ya Doa kita tentunya harus diberikan kepada Lesti dan Rizki Bilar Dan tentunya berikutnya ada kabar bahagia juga bar ya Selain tentunya trending di Youtube Acara lamaran Lesti dan Bilar juga tentunya masuk ke rating di top 10 program TV para yang luar biasa tentunya lamaran Leiasi dan Bilar masuk posisi kedua dan restu keluarga Leansnar ketiga dan perjalanan cinta Love cute tentunya keempat para sahabatnya luar biasa dua tiga empat diborong tentunya dalam acara lamaran Leiasi dan Bilar masuk ke top 10 program TV minggu ini dan Indosiar Tentunya di posisi kedua prasahabat ya Top 5 stasiun TV luar biasa Semakin bangga dan Alhamdulillah persahabat ya Baru acara lamaran tapi respon masyarakat luar biasa Mudah-mudahan kita tentunya selalu memberikan support untuk Lesti dan Bilar sampai acara pernikahan persahabat ya Doakan yang terbaik Mudah-mudahan Les dan Bilar selalu diberikan kelancaran kebahagiaan kita masih menunggu kejutan selanjutnya. persahabat sahabat, mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik selanjutnya dari idola kesayangan kita. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya. Bagaimana tanggapan kalian para sahabat mengenai informasi tersebut? Tuh komentar. berkomentar. Bang, menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.